Selamat malam, selamat malam, apakah dalam pengadilan itu selamat pandang seperti itu? selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat itu modelnya gitu. Malaikat itu yura ya pinter, maksudnya nurut dong lah yura pinter-pinteran. Mereka yura pinter-pinteran kok nggak sing pinter ngerayu Bahaya, malah Allah tetap paling pinter upengeran. Jadi malaikat itu tetap isop, orang di pinter lah isop. Kemudian malaikat kok ke Jibril, malaikat sing masal-masal nang Jibril pinter, ketua orang pinter bangun. Begini caranya Allah gampang mengganggu malaikat. Jadi misalnya tenggorokan masar, raine ini genduk-genduk, ireng. Seng soleh soleh reini padang, terus malaikat gampang deh nih, pinter apa pinter kan? Ah, ireng, rongjes, giring rokok padang, suaraku. Jadi malaikat kan, enggak usah kelip kelip lah, aku seng miring. Garuk, seng kelip lagi kalip-kelipin, mana jodgeman Nur nunggu, kelip-kelip. Mereka mau, iso ke garuk, nah jenis kelip-kelip ini yang masalah. Nanti terus temang sang neng Arof ibu enggak? Tidak pernah nongkrong, Ica Ibu Iman, tidak pernah suaraku Amalera Cuk, tapi terus ada yang arosok. Teman sang neng Paker, barang teman sang neng Paker, belakang neng suaraku kepengen ngiler, nongkrong pesta macam-macam lah. Teman nih, sebenarnya suaraku, ambil pengiran di puli, ambil penis suaraku, tidak pernah nongkrong. Nongkrong kawan, bukan Gusti Simenteng, bukan teman pernah nongkrong. Westca, gak jalan suaraku, buatan Simenteng, buat teman terus nongkrong. Tidak pernah suaraku menaik Gusti Mosok, gelok Tok Raya waduh mana-mana ini merokok waduh mana-mana Guys. merokok waduh mana-mana ini ya, sementing tidak semuanya terus mau nganti kapan merokok <tuk> tapi ini Allah suatu saat dibuat suara. susah kan jadi akhirnya itu susah makanya ketika misalnya anakmu ikut nakal mesti aku sepontan aku ikut anakku tapi bukan berarti itu memutus hubungan anak dan <tuk> begitu juga Kue rajo dihormati bujuk, kadang semuanya menikui kura tapi bukan berarti memutus hubungan suami istri. Tapi bisa saja kalimat itu benar-benar dimaksudkan memutus hubungan suami istri, makanya dikategorikan lavat kina ya yang bias yang ambigu dan pemananya terserah niatnya yang melakuk melakukan. Melakukan kalau tak Kang kenal sing lavat noliku buat nusa tangkelekus bar aku ya. mulai rontok mangkel gak nomor tilpune naik ulat tilpu, neboten usah gus, kamu apa bro, Mung waras bro, kalau so, aku kehusus singgok belum malah nangamu, astagfirullah, pakai hukum malah nambah, tidak bisa hukum seperti itu, akhirnya barangkali nangamu, maling sini, wah curiga, woy, mesti cai cai, soalnya nara nah, nah, nah. so, ini, satu magrib terus kalau terang no. Jadi tidak gampang kan? Jadi eleng-eleng napa waallama adamal asma. Molane nganti ana iku ya gara-gara salah nama. Mengani inhiya illa asmaun sama itu muwa antum wa aba hukuma insallahu Nganti ana wong nyembah watu mergo darani itu lata, itu auza, itu makhluk terhormat. Ana wit gedhe jare iki bae, terus ana wong liwat muni amit, Mbah. Putumu ape liwat. coba bae iku arani Tukulan kelungsu, paham ya? Wei tiki cilik gue disebut gede. Waikiki enak ini gue bakar botol, sakral gak? Gak sakral. Tapi buat bahasa waikiki bayak akhirnya sakral. Pado, lata latauza itu dipacai koyok pangeran akhirnya disebut pangeran. Podo Yesus itu nganti darani pangeran, itu disakral. Mulai corok Quran gak gue gampang. Coba eleng sisi Yesus itu mangan Isa itu mangan yang ngising terus rapati pangeran. Dijaloni ono misalnya alhamdulillah ta Gus kelawingi didolani pangeran, ketoke lesu tak suka mangan terus sehat. Boto alon lemas jambak ini terus bar tokai mangan sehat. Kuwi Makanya Quran ketika mengkritik Isa bin Maryam kana yaqulani dhoal. Wong berani pangeran bingung mung kira-kira mbok sugo sambel iku ya doyan. Carane Jogja iki kono gudangan yo ditentekno terus biye nah dengan status yang semestinya dia manusia yang makan dan minum dan mati maka nggak akan dituhankan tapi karena penamaannya dia manusia sakral, dia rohani dia hayula, dia titisan dia jelmaan dari roh kudus, wah sakral nah, salah nama ini yang menjadikan orang salah memberi sama gue fanatik ngile siap. Bupati harus ini, Gubernur harus ini, karena kamu mensifati orang itu. Solusi bangsa, pemer satu dewa penyelamat. Wah karena kak milahku salah. Tapi jajal kenyifati. Di sekolah itu matematika untuk matat. Terus tahu ramu enggak? tahu pilihan kelas gak jadi. Tapi saya gini, Gubernur gak boleh dijajal, kan nggak fanatik dengan status yang sesuai namanya. Bahwa dia manusia bisa benar bisa da kalau kamu punya idola pun nomor solusi bangsa enggak ada yang bisa dilihat kecuali dia wah kira kan kayak sakral wong nabi tapi pe sifatnya seperti itu mlane yang ono kesalahan iku dimulai salah memberi nama koyo uang wedi bojoku mesti gara-garanya ningkat garwa u sigare nyowo we tinggal bojo kuwi dadal bojo warane kanca anyar Sepi asal lah itu ya, anjonya. Kadang luno, ketemu ben Bujumu nganggep gue orang penting, gue nganggep baju orang penting. supaya so, kelon-kelon, bariku tukaran, barigus damai meneng. Nabi gue lucu, nggak ada baju gue enteng. Pernah ada sahabat itu dimarahi baju nih terus ya Rasulullah, kulon itu tukaran terus baik baju ulo ngaten-ngaten-ngaten. Nabi gue yudah. Nabi jangan harus komentar, saya harus bagaimana. Saya dawera bila lucu. Aku nggak komentar baik baju elek Jadi begini gue kelon meneng terus dia anak mana. Suatu saat, wongku Diana anak pertukaran. bertukaran hari gue dulu. Lalu aku senggala nggala. barengku rukun bujumu Aku bu, cerita anu bujumu, Aku tau nggala nggala 47000. Aku rukun meneh, Lah, aku rame lah. Merah merah. malam suruh hati sih, Bu. Remangannya kiai. Ibu akan bu. Kiai hati pinter. Dia kata, Wongono wongku karantai tukaran Wangi 47000. lapor 47000. Wangi 4000. Wangi itu Wangi 4000. Wangi 4000. Wangi suami, Wangi saat rukun, rukun Wangi 4000. terus 4000. Wangi 4000. kiai Kau tahu di komentari, nggak yes, <laughs> Terus ya, yuk, ada solusi, nggak mulai mulai. Orang kau aku siapa yang tentang Bojoneg amuan, barang pas lapor 1990, 1990, 1990, 1990, Presiden 1990, Amirul Muminin 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, dia orang 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, ada malas Jadi angger ono no uang. Ini coba orang kok udah ke Amerika gimana? Darah ini negara superpower. Kok darah ini presiden Amerika manusia terkuat di dunia. ya mesti kau mati dong. Coba gara-gara ini presiden Amerika orang ramangan yo ya mati. Enggak tua yo ya. mati. Enggak sumpahku yo ya. sumpah. Ya biasa saja. Nya dia manusia yang punya banyak sisi kelemahan seperti kita. Tapi kita akan salah. Bahasaan itu orang yang luar biasa superpower. Memangnya dia bisa menahan nyawanya, wae Nyawa mati, gak? Ya? Mati. Amerika wae nobarde, ya nobarde. Meskipun teknologinya kayak gitu, ya? ya sama seperti kita. Ada masalah, ya bisa senyum, ya bisa nangis, ya sama. Kan terus biasa ya? Tapi kita ini sering keliru, membuat nama mereka keliru. Ya, terus kemarin ya. terus akhirnya apa? percaya berpemirian. Tapi percaya dengan nama yang kita bikin sendiri. Ya mau uang terus pantas ya orang kerdu ini, dongrono timur kono. Kudu. Sik blen wong nekat manggon gono ya santai ae ora piye-piye. Wong kulo ditongo senane turu teng kadhil iki ora piye-piye tak takoki. Lah kira wedi turu kadhil enak Gus gak si ganggu bar. Ku pendele boten. Lho ora tau ono seta. Ndi ora bali Gus kulo ora weden ya. Tau tak lilin ya. Wedene iku dililin. Wedene sing wedi. Wedene dikudang. Hantu lu dikutang. Mote ini dek, nih Tiparani dililin, saya aku telur aibunya. <laughs> Artinya gini, nanti ke wuti weten, mau ke nyifati di dek nih. Puten, coba kamu lebih ganas ketimbang dia, mungkin dia yang bilang kamu itu yang muter kan? Berarti bola balik usaha salah. Nah. Lu kulo nih kurodo kendel, yen kulo gejre. Kulo mulai kendel, gara-gara di Bapak ini. Kulo wai belum kari bapak-bapak ha, kena diwajibin izin, yo oleh waktu itu manusia waktu itu ya oleh tapi kesengsung kurangnya pangeran, kue diudahono pangeran, ono makhluk neng liane kue, jadi benkue Ron, makhluk ura manusia kok jono cinta, semenjak aku kuliah rado ilmiah, rado ilmiah artinya kapan-kapan dan roh jin berarti ono ilmu baru di mana penghuni bumi itu tidak saya to, aku jeli terus dewi bapak itu ya soalnya vidali, jadi memang ilmu itu luar biasa. Dikulogi nanti, berkali-kali sama Nono Woten, 80 tak buka, nah ini biaya double ada lah. Rian Yobot Yoten, sebelumnya Mustafa Yoraro cuy. Jadi sebetulnya Woten pun bisa disikapi tadi. Kompor mau uangnya Iku, darani Woten Iku, makhluknya Allah yang ingin kenalan dengan kita. Jajal misalnya ono Pocong, Marani Muhammad Potok, Potok, sesuai salaman. Biaya kakek tapi ya Pocong menikah. Lona kenalan ini buka aja. Wow, kecewa Wah, semuanya, jari -jari. <laughs> Karena ada sesuai rencana. Mesti, <laughs> ya, lani, wa jamal asma. Jamalani, fisik itu penting sama Hahahaha. cerita Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Jadi bergowong kadang seneng, kadang gedeng. Bikujur kadang seneng, kadang gede. Kok kalbu nanti ku Coba sesuatu karbei ku namais di desain pangeran mesti sesuai maknanya Sebelum dirubah, sebelum apa? Dirubah oleh kita. Mesyur Said Hussein ketika dekati Karbala, itu tanya, ini mana? Sebagai pengawal disebut ini Karbala. Sejak Said Hussein ada karobun wabalaun karobun karabun itu susah, balaun itu bencana Jalaklah beliau ke tunggu di karbat Jadi Allah itu mendesain sudah seperti itu Bapak faham ya, Allah itu mendesain sudah seperti itu Mekkah itu disebut Mekkah Madinah disebut Madinah. mereka jadi kota Islam, Madinah itu Rasulullah disebut Madinah. Mekkah itu rian jenengit Mekah. mekkah makna ditaktau anak-anakul jababiro satu kota yang tidak menerima orang-orang angkuh, dunia kabei tahu dijajah perang apa saja, kecuali Mekah. Negara enggak pernah dijajah di dunia itu Mekah. Yusmulo kersane pangeran, bergoma anaknya dibak kata Mbak Kah, anaknya tak poa Orang yang angko angko akan tunduk di depan kota Nova. Iku pangeran, di pangeran dia nama itu harus dipikir. Nah, sehingga ya sudah seperti ini, yang kita alami seperti ini nah kemudian manusia yang salah memberi nama waktu dipuja-puja terus ini wah inget. ini yang ditunggu baik isa jarani jelmaan Tuhan, Hayula ini logos jadi dulu di Atena itu ada teori filsafat Tuhan itu logos mulanya semua pemikiran disebut log metodologi, antropologi, semua log Uang filsafat nak darani Tuhan tuh logos logos itu roh sing gentayangan sing dadiano ilham manusia berpikir jadi dice logos lah logos itu butuh zat, butuh tempat lah zat itu jadi nyeja isa akhirnya ada orang orang Islam boten diwalek Allah itu zat. Allah ini apa? Enggak, mengapa enggak? Sambil ngasih tahu pertama diwarai Allah itu zat sing wajibil wujud Merku kenapa kok ke Allah dikatakan dead? Merku Allah disifat woso jenihnya sifat mesti nembel. Nah saya ono sifat kok tampol tetap gentayangan saya terus piye? Mungkin terus jadi tragedi nganti sana Mulane Melane nganti ono tragedi. Nah, coba kalau mereka berpikir benar Allah itu dead, sehingga wajib Jadi mulane juga gemban, kalau salah nama itu juga Lagu misalnya wanita cowek itu Ayu seneng tuh, kan? aku rayu Sobri tanpa di ini. kok mensifati itu kan berlebihan. Lao kok nyifati cowek itu simbol seni, saya tidak bisa hidup tanpa dia. Mana ada status yang sebenarnya dalam hidup bahwa hidupmu itu bergantung dia. Coba kalau kamu pikir, aku zaman orang kenal dia, dia suwir, tapi aku narabedi ini saya bahagia Sebelum kenal dia, aku bolak balik guyun yang pasar, guyu guyu di warung kopi di sebelah, di kamar Dewi an guyu guyu bolak balik misalnya. Nah. Ketika kamu menstatuskan berlebihan, saya tidak bahagia tanpa dia. Kamu berburu dia itu didorong oleh kamu sendiri, apa karena dia? Kamu sendiri, kamu salah membuat penama. Penama, saya mulai angrona kesalahan, kecelokaan ekoran. Inhia, asmaun sama itu muha antum. sebuah kesalahan pasti dimulai dari salah memberi. Nah, bahagia ya? ini, penting kurang turnover benar, ya, saya mau tata koi jadi ya, aku mau jadi, kalau jadi hakim pakai teori apa jadi aku kurang sempurna kalau aku jauh oh, ya geman, ngomong bujumu kita pegat, karena itu sorry kalau sorry eksplisit, niat apapun tidak diteri tapi kalau kata itu ambigu atau bi, bias, itu tolak tidaknya, menunggu niatnya yang malah melakukan ane kula takok, Kang kowe kenal tilpune boten, mboten usah di telepon, Wah, asemane tenan. Tapi mulai tatangi tangisi saken. Wong ora kiai, pede dadi kiai amun diamu ibujune. Akhire tak, wis ngene, Kang, gak usah bekat nyinangka petuku derajat, kono mangkel entuk kue mergo kira-kira wis wis opae kiai ngamuk. Ngge Gus, siap ya semono yes, kowe kondo bojomu Jawa Gus, Pak, kuwe kiai ngamuk. Wong ngamuk menungso ya ana batas e, Kang, kok ya kesel